Baiklah, para sahabat. Assalamualaikum, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada sebuah kabar spesial nih untuk kita semua, bersahabat dari Indosiar. Wow ini momen ketika Lesla berkunjung ke rumah Atta Aurel Masuk hot kiss persahabat ya Masya Allah Idola kesayangan kita selalu membuat kita bangga dan bahagia mudah-mudahan Idola kita selalu diberikan kesehatan dan semakin banyak support dan doa Hingga dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Vilar Di momen ini pun persahabat Indosiar menuliskan sebuah kalimat lewat caption yang tentu dituliskan Usai lahiran pada 22 Februari lalu, kini Aurel dan Atta Herman Hermansyah dikejutkan dengan kedatangan tamu Rizky Bilar dan Lesti. Suasana hangat dan keseruan pun tercipta dari kedua pasangan suami istri ini. Bagaimana keseruan Rizky Bilar dan Lesti saat mengunjungi rumah Ata dan Aurel? Tuh, wow, Masya Allah banget ya. Disimak ada di vlognya Lestal Entertainment yang belum Mampir yang belum nonton silakan cus saja langsung ke channel YouTube Leslan Entertainment. Keseruan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Baby L. Ini menjenguk Baby Amina. Wah, masya Allah, banget mudah-mudahan pertamaan mereka selalu terjaga dengan baik. Berikutnya, persahabat kita lihat juga. Di sini ada momen spesial yang membuat kita semakin penasaran nih dengan dapur Bunda Lesti terbaru, persahabat ya. Semalam. Sudah dilaksanakan syuting Dapur Bunda, mudah-mudahan Kejutan segera Kita dapatkan di channel Youtube Leslar Entertainment Dan untuk berikutnya juga persahabat Ada unggahan terbaru, kabar terbaru dari Ketua MPR RI Pak Bambang Sesatio Persahabat ya, ini satu jam yang lalu mengunggah momen foto Kebersamaan dengan Leslar Ketika kemarin Persahabat ya, Leslar Korudi Salim Ini berkunjung ke tempatnya Pak Bamsud, masya Allah banget ya. Kita lihat nih salvo dengan Bunda Lesti yang sedang duduk di tengah di kursi, dikawal oleh dua lelaki hebat. Ada suami tercinta dan ada Ketua MPR RI, masya Allah ini sih suatu kebanggaan banget ya untuk kita semua. Di pasangan ini pun kita salvo dengan kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Pak Bambang Satio Di situ menuliskan bertemu pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Bamsud dukung generasi milenial kembangkan ekosistem ekonomi digital. Jakarta, Ketua RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia, Bambang Susatyo mengapresiasi langkah pasangan selebritis muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar, serta pengusaha muda Rudi Salim, Terjun ke dunia ekonomi digital Metaverse melalui Leslar Metaverse. Semua orang bisa menjadi Leslarian sebagai avatar di dunia Leslar Metaverse. Bahkan Bamsu telah dibuatkan satu avatar khusus sebagai pemimpin tertinggi dalam kehidupan baru di Leslar Metaverse. Leslarian merupakan penduduk dari Leslar Metaverse yang berjumlah sekitar 8 888.000 avatar serta memiliki karakter yang sangat futuristik sebagai las larian kita dapat berkompetisi dan menikmati kehidupan lain di dunia maya serta melakukan apapun di sana termasuk membeli berbagai aset digital di dunia seperti NFT dan lain-lain kalau di berbagai belahan dunia telah memakai alat Bayar kripto seperti Ethereum, Bitcoin, USDT, dan banyak lagi di Leslarian. Metaverse kita akan ciptakan buatan dalam negeri untuk menembus pasar transaksi dunia yang disebut dollar Leslar, ujar Bang Sut usai menerima jajaran Leslar Metaverse di Jakarta. Hari Kamis, wow, masya banget, menurut ya. Kita tentunya berharap banget, mudah-mudahan Leslar Metaverse berkembang. Sukses dan mudah-mudahan diberikan kemudahan Ini tentunya suatu kebanggaan Yang kita dapatkan persahabat langsung disetujui Langsung mendapat dukungan dari ketua MPR RI Bapak Bambang susatyo Masya Allah banyak persahabat ya Kita makin bangga, kita makin bahagia Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya, persahabat, jangan lupa juga meminakan akan menginfokan Kang, bahwa sore nanti, jam 5 sore, akan hadir acara Poles K Point Lesti eksklusif di aplikasi video.com Tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore, jangan sampai lupa persahabat, ya, dukung terus acara-acara Bunda Lesti Kejora dan kita masih menunggu kejutan lain serta kabar terbaru berikutnya tetap stay tune